Pak Jamar beki dia asa begi kronis repot to ayat tos ayak lanerna. Sapios dah tu nanyakan. Bar-bar mikiran batu orang ya ribo. Rumah sakit di Bandung di Jakarta tos di Jakarta makomo ngawitan medistra harapan kita Patmawati Husada tercipto. Kau berkasih Atos karma sakit Mitra, Kabanung Bandung, ke Bromeos Santosa Adpen Hasan Sadikin. Hasan Basri Atos. Hai <tik> <tik> kabar? check up ke mana? Kasih ngapur. Oh, ini nyimpang ke tuh. <tik> mana kemarin check up ke Singapura? Jantung di EKG, hasilnya normal, kolesterol normal, trigliserit normal, liver normal, gula darah normal, normal kabel karasa, tuh. <laughs> nah iya, tak oh paru-paru, Kara sana engap, ngemplong, karena badan letih lemah, lesu, leles, jam-jam, dahar, proong, sarek, tibra, tuh penyakit itu orang dennyoh. Ita suguhan hewan aku mah hewan ada, Kahayang teh biwir dengan ngan hayang ngocoglak we ngan batur. etama penyakit wakus watul qalbi kotor tahate hate. Saur Kanjeng Rasul ya dakhulul jannah man karena fil qalbihi miskal dzarati min al kibrit, mo asuk surga kotor hatena. Kemudian teh dia bakal datang Penyakit al istigayu bi holki halqi, sok sibuk neangan kasalahan batur timbang ngoreksi pribadi. Bariku dunia kumaha tubuliman segelaku aibhu an oyupinas bahagia orang yang diingat karena oleh aibnya sendiri daripada tadah turun tanya tunjukkan kata salat baru riksa ta nah, jatah dulu oh lain oh kuduka mana neangan obatnya dokter ramal sanggup obatnya hece kecuali kadiyo lespiduit ini betul Kunawan <tuk pajamar obat ramuan kuramuan ah coba isukan neangan akar kapakiran asa kakarang ada ngi akar kapakiran entong sokerei lajing dukun akar kapakiran naon ita mahna tamahan lagi genep lamar daun sabar. Tului berjuang neyangan papa gantawa tinyu kuci kehuripan godok dina ne panci jihad dunapsi guska golak cici ke karena gelat istigfar pek inung seratus balik di dunia muallo bermasalah. Ah, tamanita Elin, ya syukur ya Kak Hartio, kita syukur permisi satu bade wangsul, kiai permias. Tengwaka mulih Orang tuang helah berjamaah Koyong katuang Ayo mangat salik nangalih Ke ruang makan Panyat eduku teriket lantai hidil Lantai dua Mudun kolam renang Taman Nyatu canpe Keseangus ngokrot Barangak Di dukit umo Ngepet ke ruang makan Tafaddal ijlis Syukran Tafaddal sabaka mangat nyangakun Koyong katuang Kukiyai Allah rupi di jilma mah lauk tetu warauu, daging sapiti di rolado, lahan bakor, lahan bakor, lahan jamis, ganam, dujaj, lahan sate. <tuh> sate nih, mau Sate tadi mau kabak-kabak, di jidah kabak, di madinah kabak, di taufip, di yordan, lah mun maswi, lah maswi, kabak, jamis, ganam, bakor. Jadi ikan, ikan teh samak, samak kuda meun. Nah, samak butuh, tinggal kayak itu. Piring, senok, sumpit, garpu, pesok, cengain direk bunuh diri, gitu. Mangga geratu kiai ai, amin. Mangga, mangga. Mangga, mangga, wisir salah. Salah. Ari cicing way, orang teh juga kampungannya, double ngetua, saki kota, saya nyana mah. <tik> Manganya ngakuin, cengah kumang kewe. <tik> Bila, yelah, nah, nur hay, <Bismillahirrahmanirrahim>. cepat garpu. <tik> Daging, kanalnya tah, lap, Salah nyatel, salah nyatel, silakan manyak ke berjamaah kudu utah ketawa dot habaksa urang teh ngalehan ah lada-lada ge digayem weh ya tukang ucrak cimata ageh parayon habaknya teh nebeungar teh teu uningan kiai tuang teh ning nangis ayah kak emot nya eta inget kalaja lah yang, yang bermilas, ada uang suah, tong muli atau sekulem di dia, mal bisa isukan ngaji jauh kajawa. tong terlaba alasan, dah monok dikerjaku habis dibayar hayang seberapa juta, salah gitu mah, di mana habis arene? Di lantai lu, di kamar tengah, di luhur apa? Eh apa? Paranti bapak? Tapi maupun dokter ulahun sare di luhuran spring bed med indoor pori-pori kulit Ilang keseimbangan karing maka tembus Makin mulia tuh Hari tadi kuno tenggiring tuang berjamaah jeng daging domba Dilarang ngulang daging domba daging sapi Ulahun daging murni dilarang daging ayam Sudah tinggi lemak laut laut Dilarang laut asin darah tinggi langsung naik Lalap-dalapan sing udah dalam coklatnya bolunya amis-amis nyata buka penyakit kencing manis oh. <tutup> betak gitu tonggeret sugan ayo leut Moyahar, har moya berit <tut> moya har caiti tuang sangu Enjing-enjing jam salapan depi warang nakur dokter, digram gram tekeing langkung tidak 85 gram. Astagfirullahaladzim. De 80 gram masak wakun anu macul. Oh, sebenarnya aku nak galangani penyerong kayak jodoh ini. Diterkam si harimau jugaan. Tengda sih sama terongi hiji-hiji, blek top blek soh dempokon agar ngon ngorobok yudyo tanggo peni jahit maleng buah sakali liwat karena samal teh ujang dikatapak doser kayak itu ini-ini sanggo 80 gram pabu berang gedang mengkel, pas sore misah canggem aprok jeng sanggo isukan deh Pikir-pikir, mending gak urang orang-orang mah golok-golok jadi kolok. Nona, <tuk> kaki ayun nih, monok, ditakbulang di tangnya nong, ayah naun. Nong, nong, ceri ampun nong, nong, nong, nong, nong, bapak nong, nong, nong, nong, nong, nong, nong, nong, nong, nong, hayang nong, nong, nong, nong, Sanes baraya, Sanes ustadz, Sanes ulama, Sanes kiai, Sanes saha nulita tobat. Para lungsur surut hidayah pikirnya, ti sahah, ti Allah, hayang, tobat. Makanya bebejakah jamar, pajamar ahli tobat, bahalagi sok kedinget, tobat, tobat. Eh, tama tobat begu. Kek nanyakan kaki ai, ai tobat tesanis istighfar tea, etan yin tobat. Tobat kualisan no wasafat ngain. Tobat keucapan tek minimal 70 kali sepoy. Ari Panto Tobat, ayah sabar higi, opat. Ka higi, ayah Tobat, saumur hirup sakali, laun lapa istat om, mampu hijul bait berangkat al karoma. Tobat anu kadoa, sahtahun sakali, saum satih romaddon Panto Tobat. Tobat anu katilu samingusak kali salat Jum'ah panto tobat, tobat anu kaopat opat salat pardu sapu-sapu lima kali eta gay panto tobat, geningker salat u kalimat waatuh bu kalimat tobat aerobik birlis ya, sebanyak huanan kuas nung ngobong lah. Naon syarat na tobat? kahidi sing kaduhum hanya kal dosa jeng atau pernah dipigawe tong deh. Kadua, Tathirus Zawari, Tathirus Siri, nyata tuh ngarti <laughs> riksakan pusakum raksa waliku. Dah, ari ngaji kawetan, kemarin ngaji kuningan ke kak, kadeu gede gitu. Pada karenaan pusan pusahinun noel, kadai cendera pajamah ingat jika tong jerok tuh, tejerok jero, tui, tui jero puas. <laughs> nah on the FTF hot. Lamun Kiai bicara mengaji kajerok. Ku protokol disebut santapan rohani, air e, rohani barang mana? Mun kiai di cara mengaji kajar ain untuk doa, kau hitung-tunggu apa Allahumma robbana atina fidunya hasana, wafilakhirati hasana ta wakin azabanar. Gusti pasti keng kasayan di dunia, kasayan di akhirat, lamun hayang saya dunia akhirat, peroleh lagi dua: para ban jasmani, para ban rohani, jasmani para nasamu rohani para nasamu Mata tolam ilmu teh hukumnya wajib. Model penting iya tolam ilmu teh kiyo lain. Nukiyah nomor 7 ribu. bela ilmu bener mata. Saminggu sakali rotinan di tiap-tiap majlis talim. Tiap-tiap majlis di tiap padrasa. Eta disebut tolam ilmu. Lain nukiyah. Iba minang kamar Cana ayah kejadian, jalan hadir retablik akbar, isu kenapa usupiki, apalah tauhid, Allah. Mau ditanya untuk ngomputing, rame. Senang dia, rame. teh dai, akhir butuh kurangin jam mah, mah. Monong monong kien, capek tang, peter ngomong ngaji, udah lebah hurry, nah lebah Kadang-kadang tau sih, ah nama saja nungkal hurry, nah 17 kilometer. Mata keremah muludan dan miang, nang raja barmin, nang kak laktet, nanyot deh, lagur. Kurusung mesape rame Tuh, batu makomo ngaji geus make orgen. Komadi Cireboning. Mohalaf aqoid make gamelan we. Ya. Digaongan panas ku aing ditinggalkeun. Geus <tuk> <tuk> salawat badar didangdut ge demosi krohkeun mimiti aina tuh di kulon. Salawat nariah make kacapi make suling. aingnya, mamiluan ah. Subuh <laughs> tobat tong-tong jero ngaji Mangkapur waktu na Biasanya mau ditasik Kalau kali Di luar sejam setengah Di jero setengah jam Jeng para sepuh Mayar ya dadah agak Kurang di luar ya orang kalah Para ban paraban Para ban rohani Pek urus dua nana aing ngurus jasmani ma orang mah hideng lapar dahar sahan uwi warang ang ribut nginum tidis disimu taridang pakai kipas teku dua patahan soak lama jasmani kata raja ngkupan nyakit kanker tong liper karek kirit jangan raja panyakit nulu warang di ogok puting-puting keterak-ketrok ke warung ce ayah borde tah kontrol nujero kasih buan pusakum Lama gue dibongkar, banyak yang terokali jumlahnya ayah delapan. Gak <tugasim> ada wih. Ngurus jasmani, mata boga baju, murid kameja, atau boga celana, murid blue jean, atau berwarna Kamu ibu marah, kabaya, blue street, long race. Kamu ayah nak kawal, kabupaten paten, kacamatan nak ayah supermarket, sawah rayan. Yoga, Robinson, Ramayana. Kerpur, giant, <hesitation> uh, soto dindan, oh, matahari, wanita <laughs> yang ngaji teh, sunat teh, aplikasi tadi teh, membaik tadi teh, lewat ke Bandung ada dalam teh, moncing, aplikasi ke Jayen Hula mau diobat, naik, kalau itu karena... lip, terus gitu weh, tempat takdir... <tip> ada penurang daya gadis manis pakai bayu menipas teh tadi dulu temennya baling bingan malam minggu teh penurang teh letih-letih ke kiai kepaksa orang perembar mata istighfar cik <tip> astagfirullahaladhim alladhim alladhim alladhim la ilaha ilawal khayyul khayyum wa atubu ilaih ya Allah ya gopur rohim amparkan pangampura kiatkan iman abliya Allah tapi perem nila, teh Indah, kurangnya cangkul <tuh> <tuh> dibentak ke jadi perembentan aja, sih? <tuh> eh, saya tanya sih Kita pelayanan sahur sepuka punggurnya, eh cari Yo san sepuka punggur, kasih lampunya Sim guring bakalnya zaman disembur Jambarlah, manusia, para nyanggung umur, jaga, emas di zaman modern Bakal ayah, penyakit, wakilatul wakil, al-hayai Di lemah teh, bakal parho, kaira, nudipake, nungri, bener malam mama Astagfirullahaladzim mana tiung harisma harisma legenda supra na ini jadi muka ini nama borok-borok kita di janyur Terus, geng, gak panjang. Tatang abdi, kalangan tiru ima. Budak gadis, awak nama untuk Eta Nah, etanya Suhatadi singkapkan androk, kaluhur, dan yang orang urang rek. Ayo, art. ranjau si Pak Gurb. Pada ulang tengah, tinggal kiai. Ngadehem ngasih kali nih, tiko rok, pegat. Kakalah, bukit luhur. Kurang jadi lila didinya jika ibu te ngaji temennya praka-praka kan kiai dangdang gimana dibahas mani panati, sahanu panati pek baik dangdang menteri dicaram ku agama telilah orang ku Allah islam ni tak bersih, islam ni tak sehat Allah tersepun kanu jorok, kanu botrok pek dangdang, kamu anu gus zabaj anu gus ajwajan anu gus ajodo, gus buka salaki teteh dangdang, teker panutan maibadah, nabijan mata kaya dupun salaki, teker sepuluh minang udangdang Udah waktu di Bali jadi aww Erik piknik rekka onangan dan nanti bisa gara dipasangkun hanya harapan salah kicil aku segede ini sore mikir. Ada pang begear kan mau tapi naroyon. Kau mau tak reksa rejeng saroge? Kau mau malam jumah mau syidul dong. Reksa rejeng caro geti sing <tecca> rancunit, sing geli, sing sengit, tongsa kerwa gerwi kayaknya gila Kau mau malam Jumah ngohh Kudu nama kemis sore tinggal di salon Dikrembak 20 ribu aja no Beresan bu Potongan hionganya tidak lima Demi moro apat polo Dibunuh 1.200 Mending Mendingnya tak nyamurah Nyantis karena hulu Like sari jeng caro geted Make bedak Wadah anu sedang-sedang mah pasaran di Ciamis Mainan T. Revlon Made in Paris Harga Nemi A Revlon Lipen Stipe Itu Caram Lipen Anu kerenetren di Ciamis malih pente latulip, ayu warna nama ku Maha Ibu, rek amar, rek ador, rek Aspar, rek Aswar, rek Azro, Paddal, ngan ayu rek sarai jeng caroge, mawarna teku kudu ungu, hei ungu, ya tama arik ungu, arek seleng. Arek petarpet dong. Lain imak kia itu segalanya hau. Sungguh itu kelalaio, iya mah. Cet budak kurang menyahong. <tuk> Lipstip, eye shadow. Shadow tadi aku deket tren di Jawa Barat, men. nanti pulau Capolet. Kakek sangat luntur sehingga mengunggung benang. Ame sengit pakai parfum. Harpum teh di Bandung Ainun sedang-sedang teh Gipensi Hargana 2 juta 700 Gipensi itulah mau di Mekah Melebaj-lebaj Tong meli mahal Nuraung mayat tawe Inoi Haha <tipun> mending Inoi lah Stakal nyemprot kan tak tanggap Berisiknya gue Dua belas orang Di <tipun> Inoi mahal tuh Ayaknya nih minyak Titik warisan santikaru hoon Air mata duyung <tipun> Ngasih doyong lah, genep repute sak botol neng kesukaan maduri sakalian ke depan. piraku datang ke kalung ungun, merecet datang ke inan lilah. Kacaroke maibadah wongpol, dangdan ker salaki maibadah, ngasoran cai ibadah, mang ibadah, mencetan salaki ibadah, ngusapan caroke ibadah, ngajak seri kacaraki ibadah, diskusi agama, jeng salaki ibadah, nyium ibadah ibadah <tuh> taimu isukan gitu seri kasalaki itu seri itu ibadah matapek isukan ma ayak usalaki seserian amat terlalu berpikiran asal bersih luar bersih jerok kergelis teker kasep tes sholat pardul li tepat waktu bapak berjamah jeng batur peting sering tahajud, ikrah Qur'an mengal peting budak didik sing soleh, temampu seren kengkakobong kaponok pasantren sing jadi walad anu soleh, amet itu berat tanggung jawab jaga diumat isab talamun tas sholat isa, tas jikir tas bididantong berburu saleh diskusi jeng caroge, agama tanya kenal nusa napal ke caroge, merencah saraqibu tetu inggurang tetunya ho mataku matakur getotolam itu kutunya ho Tuh, tahu serka mangkinceng Abri ge lamun nis opat puluh peting Ngaji sok preken sapetik Airman tuh Tak Tarbo Eiger eh, bakal puasa lah <tik> Dia selama opat puluh peting Sopre sapeting Lamun pre ayah dirompo Kameh temu basil Kameh temu basop diman praken Sopri gorohan baru udah kabeh Bunoi bunoi bunoi toong Dau lima loba anak na. Anak 10 belas Incu 15, buyut salapan Minantu 7 Hamba sahaya opat Abid dua, amat dua Pemajikan masna wahidan isnaim <lacht> Insyaallah tahun hari puasulasa pun <lacht> Menupri ngaji baru dak dipanggil Kami bareng sholat berjamaah isa Beres awe salam kabeh barengan ngadu Zikir wididan sujud syukur Budak dikontrol, hiji-hiji KB akidah yang kemudian, sebaguran rumah saja yang budak teh amanah titipan ti Allah. Lebih pihak ku Allah, lainnya sila bertengsi-tengsi, lain pakena nasi daging akidah yang kemudian. Adek, kumpul kueun. Dulu pun bawa jodi ma, tak Bahasa Arab makin grammar, ma, kalah wema lain, tak al, ta alih. Karena kita jadi murid kasar ya, ketaraan. Ma, Kadiem ya mama, ayah naon papa, Dapri menyakiti kiai ijem mama, sok apa mama, Ke rusuh teh? Ujang di kota di huma, Oh no. di gunungnya papa mama, Papa mama, salaki ngore ngorep sama Papa mama, Ayah tuh jeng balap balap. Ka mama mamah sing deket kurunyuung teh pun bojo. Astagfirullahaladzim. Pamajikan Kiai teh oh. baju teh nepi ka buni, orak teh ditutup kabeh teh ka deuleu ramo, -ramo Gaya bag bonas. Ya tau urang ya keong, Cing uka-uka gitu. maklum pun bajet santri, santri medok. Eh, dasi temannya tina banget dan nyarios hari di tengah negeri pun paseh. Mau ditanya ke ceng emak ira mereka Bandung nempuh DULUR, we Ahad, ceng minggu, mau ngarjebut minggu, ngawas kurang negeri umu jam menit tartil. Di wakom buaya, apakah tidak ada lagu hor-hulu lagi karena tembok? Ayo mau suruh Al-Ikhlas, kita menikul Kulah! Wow! Saya nanya mendingan gitu, siapa? Kurung nyung! Assalamualaikum, walaikumsalam. Ayah nawan bapana, sauk diuk, mumpung peringaji, kurang manfaat, kurang diskusi agama, baru daksin, nangga dengegen. Oh! Akang dek nanya. Ayo nunggu al orok tina rahim mati saha. Paraji bangsa itu memajikan Kiai, kau mau orang pokok. Sana ngeluar kearok Paraji sadai, kilung barang, sadai, sister, sadai, ibu bidan, sadai, dokter kandungan, benernya jelas. Jelas katempo, katempo anak pulang anu ka 10 ka rumah sakit jauh ka dokter Angang, ka bidan, nyampak teu ayah paregi tarikkeun datang, lahir kadunya tanpa tangan-tangan manusia. banyak teh nanyakeun urusan eta. Urusan laun, dadus teu siap? Saha anu orok? Anu ngaluarkeun orok tina tuangan abdi, wallahu akhrajaku min butuni ummahatikum la ta lamun as Allah nungas ngeluarkan aranjin, tina ibu -ibu ke arah jin, kah betina patungan ibu-ibu anjing? Lata labu nesayilan, lahir di kandungnya, terang naon-naon. Nah, hanya hanya bisa ngeringet, paron bisa nampak kata jantung naluri hati Wajah lalaku musam, wal absen, wal anfidah, lalaku tas kurun, saratus, kermak. Kembali ke lep. Oke, ya sudah, ya, habis ini penting. Sepertinya itu jam sama Ya Di Rlogi Paeh <tik> Jam 12 <tik> Oke okay, salat ala ya Pak Monut Lag Pak Monuti Bapak Hajat Pak Omon ngawas itu hoyong diteraskan karena pakaulah, duh, pakaulah naon yang sudah ditanggigal lah ya pakaulah diteraskan karena kawul, sakedik mah, eh, sakedak mah. kapunggur, pajamar sok ayah dina kaset ayah seorang istri, ayah seorang nini-nini seorang orok ayah, hoyong ayah diperhatikan di dia mungkin artosnya kami handai Aja surat, panjang itu surat ya, brokawisan Abdul. Ma tuh, hai, hai, hai, Ini malam itu, hai, itu dilaksanakan, itu bisa dipotong. Hai, nah, maksud nama Brigging Pak. Itu dongeng, habis gabung guru, sungai dongeng. Ngarai dongeng tadi tahun 74, Liren tahun 80 hiji, nggak ngawitan tahun 62, Liren tahun 82, Sungai Yerun Arusken konon makin di stop, Ku almarhum mualim sepuh pun bapa, padahal bagel abliku sepuh di widian tetapi Sanatin, fakdal, insan Nabil Sanatin, dua tahun. Tapi pelaksanaan nama Abi 20 tahun, betah dak. Balik di kalam wortel disebut lagi wujud hukum keada mihir, Pun bapak pupus tahun 80, Abi 8 hiji, 82 total eren. Amanatannya nanate sabener nama 2 tahun, tapi Abi geselangar. Karena aturan, tapi datangnya catatan, anjana ngantung geng. Abi sanex musopaha, nyunggen. Saja petah niyah nyungkut, saya rupi kalau margi abdi emut. ridho Allah, ridho ibu ramah Wasuk tuh laki walidain. Wako darobuka buka ala tak budu, ila Yahua bil walidaini Ini isa, nah lain kasam mau atap keputusan di Allah. Gitulah. Ayah nanti tangan dongeng, ayah kainnya gitu sorana Dan bisa ya orang lirosa kesepanan dongeng, Agus apa rokim, maka dia ulah di kaset dongeng. Mahal dan <laughs> nah, saya pernah dongeng mengada malu di bumi masing-masing nah, babari namun orang bisa nyendongeng dongeng mahal pak yang nasa kasetnya 7 juta setengah ngarekamna 45 menit 15 menit spot iklan 7 juta setengah per kaset namun orang di kontrak ke perusahaan 2 kaset buka duit 2 miliar lewi pak akhirnya tukang dongeng di Jawa Barat terus dia ya pak tinggal 2 dia si Jaya yang si kepo hek ngedarong eh. <laughs> Abi nggak ungkapoy minggu, suka ya tamu kamari diserong pas kapsul tapi bisa di pita dongeng eh. Nah tuh jamar lain daik aih mahal lah, mawa camplang nggak tega ngaji Kapsul di teri, ujak cuka di keriyuh, ya, mau acer cager acer, enggak nyakit. <laughs> Tadi kamari jenah tahun salapan puluh lima aja di Nara Dio, tahari tangan dongeng doi, dah butuh. <laughs> di Bandung di Jelareja Citunyu ngainu masih Han Wakop tanah ketiasan kan daun majlis alim di mana tuh Kiai mah ketemu gak duit kurang di itu teh karena sudah kau jari hati rese kau tuh teh beda jeng di dia kayak jeng di dia mah hampir sarua kayak nendrum di tengah jalan silka dupak mobil bunga salat di rumah mah kayak kalau apa kan pernah nyurungkan kayak itu jauh boleh datang di Jakarta di Pulau Gadungnya daikadongeng cek anggese kentut majlis alim Sok 2000 kaset Mungkin salah hal itu judulnya si konceleng, Pak. Disebarkan ke 22 radio swasta di Jawa Barat. tas ada yang si konceleng, abdi mimpin jamaah haji. Pandi anyur memadali purwakarta di Karawang di Subang. lalu wali matur syafar hajj. kiai itu pada masyarakat, aku di kawas di Mekah. Karena surang nang, itu digentem gentem make pakai jubah. Nah Allahumma lah baik. Salah tuang di budak diharap, hayo konceleng. Jadi bohong dewek enggak dong Iya tuh nggak dong ing mah. Doa jeng Mike's, pandu kira pakai barawa nggak? Karena barawa. Terpakai teknik montase efek background bohong. Hari tadi nakasiat supaya sarasa patu sing kedepur kramo nuda dua dikana miken jadi lempang. Lempang na gancang gancang kan ramona Nuda lempang na dua an ramo tilu. Di Mama tak tekanan kejo. Arya tadi nak siap supaya seorang angin. Meningah hiung. Di tiup, bing, angin. Di kudu pakai background. Oh. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> lah, usaha ladang tuh tiup nganiuk, ngau lah tarik ting, lamu niuk ngau tarik ting, lain angin, jadi bedil. So nampaknya nak RCTI, tay malam minggu nih. wana ge ke tengah lamun sora granat depan tsunami itu kitu granat granat granat mah digegel Tungguhan muradnya itu Maksudnya Bitu nalenggan Merempuan itu Merempuan itu Merempuan Iji dei Nogu masem Kaburuh Kacai helai Lain lila Buah nyangsangnya kati isan <SILENCIO> laman ngatur sorak di dia suka raya kene ya, sorak lelaki awi budak, kolot pinter bodoh benghar miskin ini ini aki-aki orok mobil motor honda grand di dia starternya di dia <SILENCIO> behak baterai misalnya salah lah Apa, ya, kayaknya Sarah dan ini, kan, membatak neraka, emailin, heri, dai, mewambu Basiron. Tadi warna zero, lamun ngatur, sora lamun, sora lelaki, anu umur 20 tahun. Sarah lepesin ponok, tapi <tangan> gede, diajar, nak <tuk> dinang <tangan> itu, tuh, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, pakai dongeng, teh, eh, bagi para mitra, di luji yang terpandang seorang pindangan dong yang media? Ya, teh seorang duit. Mahal itu seorang, you jam, sama detik, sadetik, sa detik sejuta. Semenit, sa ke-20 juta. Kuping, kena di CTP Apabila Anda terselampu dan pilek obat yang paling cocok untuk Anda, Mike Sagri. Mike Sagri, produksi dan kos sampai niat juta, lamun ayak lumayan ya Nyawun 123 123 daun Satu dua tiga, satu dua tiga, dua puluh Lamun lalaki umurnya tos 40 tahun Letihkan salah 40 burung <gifungan> Ari, cek saya sama ya anu disebut rahsia jimat Sora te etak Lamun bapak bisa soran nubio, Hiji eta saribu soran gunta ganti Bisa da etak, mimetina Etak modal Soran malintina malain tina biwir Tidia uh, uh, Padi ma'oh uh, Di Sumatra Lagu-lagu Sumatra genah, Maki iya Eh uh, Gadis bersunting bunga hitam Sambil bernyanyi si tanjung lalu Abungata pernah dipetikangan tangan Hanya dinanti angin dan malam ya. uh, uh, uh, Bagai kami luceng sumpi Sumpingku hariring, liung mong pulung hempak maya apa Nyumponan nyawasan pamunut pangresa bapak omon Anu saya mana-mana, kakinya ikmani, segala dibahanket <laughs> Ini lagu genang kadeng enak ngomong bahwa lagi ngadalang sama ke sorak etak ngadalang sama ke sorak etak malaku lajengwe alet ternasaraya para pandawa parantos amigeni rapinara daya kelegini asafinanar gaya pada jantanmu balik asafinanar gaya pada jantanmu balik asafinan ramadhan soka abikah itu eee Kayaknya hey, suka dia belajar su isuk isuk, ah, ah, uh, uh, mereka cerita cerita tangga dan anak owah gitu. <tuh> lamun lalaki umur negis 50 tahun, sorana gedean 50 puluh. Hari cek bapak maki ya, entau gitu an lah era putat tangga, lamun kawin dekawin namun mual aku ujang reku bapak mabuh lu lamun sara aki aki maaf ya kek aki aki emang diajarnya di naf asdakwilullah ayah adik ayah adik ayah sekolah Ayah salat berjamaah subuh, kuat ku angin batu. Ada yang namanya Yakari, yang mustiin Agung. Ayah yang keluar aja, Mbahura Gusti, pang kedul. Kenyaraan adalah sekolah tenggeri, pisuluhan, <laughs> sara istri, ah, ya, pisuluhan Luhun, sukaan. Lha, istri. Tahi, ya, yakin, Istri, anak umurna dua puluh lah dua puluh upah misalnya ayah maksud balik rumah tangga salar nama abimah hari nikah mantek abotan insya allah asal salira sobar ngantosan abi hoyong tamat dalam mawas Quran supaya dosing nikah teh hajat abi hoyong hot Quran Abi kalimat watamat kalimat <tuh> tahun 60-an kawin di diganti 20 Lamun istri umur geus 40 tahun tarikan opat puluh. Lain oh jual jual lain lain hari cek mama kiau mana teh om oh jauh, -jauh, ah, jauh. Yeah. Duh, ayo, cilaka, ayo. om Duh, tuh enggak cilaka om campurannya om tengle tahu ngaranah ayam karunya lain plus lain <laughs> Ari cek mama kia manete mimin ya Oh ayah dengar ya tong anak Ari cek mama manete nyai Gustin Waduh Ari mama soal aja doma kalau jadi anak ngajurung jurung-jurung wanya Etama tersah Tergantung rumah nyai Dan nyai butuh nano tergantung wong Patuluh ayak ini ini, lamu soran ini nini iya nuhese seratus tahun, nih nih nih diajar nanti nak iya, iya, subhanallah Ma joi kau <tuk> istri, Panjang nate, panjang umur, tega nenges dengannya hoberang, nges dengannya hupeting Ulah kurang-kurang campuran awe, jangan omon gamak Mati-mati mani repot nangis segala di dusan Nah ini nih nih nih Nah ini nih ngerakun ya gitu. Syukur alhamdulillah Yang ceng betah deh ini dia Puisi di. Nunggu no, nggak nggih nggih ngecelak nggih no budak tonyong itu gara-gara ngadalang aing jadi ingin ka ci ayo. Ya Allah Gitu. <SILENCIO> Dara -dara, ngadala, oh. Yalu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. -hat <SILENCIO> Abi ma jadi kunci buka kene panto nak bedol halu tuh lempang tuh muka panto oh dini mana gus tas di mana tas rotinan ma macam sarek ada kunci arek Mengganggu gak sekolah, masa retehe se, gak sekolah, guling, guling gak sahan, gak semalika itu, malika di panon di perum genha yang mangsa ketukan, sarapan, kurun tahun, kabinet remongan, gue stay, terkenang memori masa lalu, amanya nenek-nenek gitu, aing mah nenek-nenek gaul. sarenya mah, terdayakan sare, ya lo, tuh isi daya kenari pamarican gitu, loba di ini itu memori nanti mah, ya lo, aku, magis sholat, engkau tadi pas sore ngeluh dengan, sholat, sholat, oh maka ku di elinganku mana elinganku pribadi Ya Abdullah bin Mas'ud naros kabagindara suriyah Rasulullah nawar amal ibadah nupang saya di dunia sahur nabi ayati as salat di wakti walidain jihad bisabilillah alima bahu'lana urut mubalik sinen <laughs> tadi da'in de salat isyaa aweh salam teh buru-buru meresan mau kena niat tearek sujud syukur diuk diubah cara tahiyat awal diniatan ku hati anu bersih Bismillahirrohmanirrohim nawa itu ajudah syukron bila kita Allah Allah wabarakallah saja dah tarang antok lesekah esha bawa juga gitu si agus terus sudut kasar yang tikus kita jadi ngimpi bodoh ngimpi naon ah mimpi we, buruk sekali kalau <tik> mimpi <tik> naon di na impian degus hampir puluhan tahun teka impikan ayat di mak sujud nyimpi aprok jeng almarhum Akymane, salakip mak wisman ya ada jengkir na ya lu. Akymane itu na impian de di tangah tuturubun mapagen ngajing dindus satu tilu. Udah dicakek nini nini teh atoloi kumaha dina impian ka ya, tilu kali cenah hayu balik tong betah-betah di sabaraha si almus jaman aing ah gante make taun nan harita duit sen mimiti Tak bahagia ma, aing teh imah te lain di dia ditongol hati peri buruan barecek, bolodok awi bilik moncor angin tuh samak sah lay helai acanku palupo kayak itu karunya aing nungadon salat kumisan ma isu jute nyata kacemper aing cengkak tek nyebut Allahu Akbar terundak perus aduh Allahu Akbar yang harus mana imah te ma? Imaten yang harap pengalih, hari pun imati pasalahan, 20 00 00 sawah 00 00 00 00 00 sore, aing diuk 00 00 00 00 00 di dapur 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Adina aki makabur jalan karena janela memang geus ahli orang tukang jalan karena janela <tuk> Aideta bakna di mana? Di Pagar agung. Ulun. Lamun kitu mah aki teh perjuangan mah bajua. Ayeuna mak menang tunyangan di negara? Alhamdulillah, aing cumen endong mah besok silih tunyang ka itu. Ini ini ini, seorang budak umur lima tahun langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, wabarakatuh. Asyik buka pantau bapak datang. InsyaAllah. Bapak nih mesyumping ngawas. Datang ngaji. mana, mama? Mama tuh jamu as Quran tadi atau sholat takajud untuk beberapa daya terasa ngawas. Indahnya bapak maibak nanti diangkir. Ikan-nya raga-raga berjute, pajakin urang luwok. Asep tinggal ke tadi, Ngaos deh. Ngawes di Madrasah Wudukan Musi Aa, gym Jabar Jam Mimro Jabar mar, Dalpe itu udah Jabar Dajah Marduda. Asep tinggal ke tadi sholat deh. Sholat berjamaah di masjid atau sampai salam tuh ingat doa, doa non. Lupa nokna robi hablimin nasuh lihieng, lupa Allahumma Allah robbana ini askantu min minduriati bibadin goyini dijarit indah baitikal muharam. Tulwi asep cerik, nahunahon, hanya ustad nu nyarekan pada asep sholat candi sunatan. Asep menyeri hati ari asep candi sunatan sholat dicarekan, nume disalunatan, disalulatul dicarekan. Lain carikanan busurun, Asep di sini hayang jadi naon yang jadi pemuda patriotik perjuangan pinter, ngaji, getol, sholat, kam islam arkanul islam khomsah, arkanul iman arkanul iman sitah man huwa muslim, al muslim huwa lagi yarifu arkanal islam mayak malu biha, naon bahasa arab sekolahan madrasatun siswa tilmidun siswi, tilmidatun imah baytun pantok, bakbun janela, subakun nuruktuk mudun <tuk> bahasa Ramliyata, meja tulis mak tabun bangku mak papan tulis saburatun lonceng jarosun dulu nak mie <tuk> <tuk> bapak yang bobo sok bobo yang dipangku bapak sok <tuk> tonggo huk <tuk> aduh berat <tuk> <Hayang> ayun ayun <tuk> pak Baru -baru. Hmm? Kamari sahur ustadz Kulu Amrin Zibalun Dayub Dau be bismilah Hirokman Rohim Pahuabkan Mata Kasep Lamun Naon Naonte kudu macabis milah Awi Baroka Aisyima unggal manis subuh Sok macan nawa itu Rupalah hadasi Akbar Imanya unggal subuh Pak jadikan orang getok Bapak Kasepnya Nyaa Kulang Ki kemarin malam jum'at lampu di paruman aliran di PLN, ah PLN ngoro nang. <quata DESPM" pand suffering> Kita muda lima tahun, diajar duet neng kia duet tuh, mah kulang kadir, mangga buru-buru, iya tersolat. sholat, nempel selesai tartip. Tartip, tertib kadir mangga tuh. Alhamdulillahhirabi alamin. Ayo kita salat maawak teman ashar rampang gusti mana? Lain. Terus <laughs> lain diwae. Nah lain awan. Lain udang teh nanyakan. Ayo buda kesana. Tempaiku panon. Ya udang teh nanyakan buda kesarinca. Ke tempaku panon. Harit orang-orang tanya ke budak kesare enca, menengah-nges, mencang-encam lintanya ke panon, tanya ke panon orangnya buka perasaan, manetek ayin ngesa minggu, beda lah <Sess> <Sess> budak mah ditadikin kesare Matak naon, dah bahasa matahal melihat kesare, gitu lintanya ke panon tanya ke panon cek mana, sinta wadho, sinta daharu si, si, si idabin apsi, tapi manenya nontonan tuh bager setengah bulan, karena sana ku aing dingin lah sama <tuh> <tuh> kenyawa dingin di dicuri <tuh> Kurang rumah tangga Yang mana nasa kurang rumah sabar Terus belasan tahun Terus juga budak Batu rumah jam mana serdis Jangan PCD Ayo saya ingin sering Ken may, Rumah tangga Marik usaha Satu utung salah kita Jadi contoh Terkulah warga Tak ingin balik Karena sakit itu balik, balik pas apa ya, bentar paham di rumah tangga wajar atau tak ketik cerai, utak ketik balik teman-teman gitu mending kurang siri kampura amin bawa ke mujahid mu jahit akbar baik, temuk jahit minang, mana maka air nyeri bahwa mana ke anak patardi itu di pamarican, orang nyamok lain sekali, ke orang banyak mana kanan air lah Udah ngesabar, kembali nangis nasib. Sampai cukup. Mana udah balik, kayak ngerusak itu. Balik-balik, kayaknya imah, kuma imah. Udah lain wanita materialistis. Lain manohara, aing. Soal budak, ngekek mana hek, ngekek urang hek. Pasang didik, singsoleh. Mana udah ngamaha yang diganti-ganti, gelang, udah ngabah, ngajual parek. Sedih suruh kurang banyak balik kurang balik balik dah kudu bawa bawaan balik deh ya iya tangga tuh ya sperma sama dia Sudahlah jangan menangis air mata yang Basah di pipi itu hanya hiasan sedih saja Ma hapuskan air matamu balik <laughs> jangan tinggalkan Papa sebelum melangkahkan kaki ingat-ingat memori masa lalu sejak kita jumpa pertama Mama pernah mengatakan cintaku bagikan kuku biar aku dipotong akan tumbuh kembali selamat dunia terkembang <laughs> balik <laughs> Pakai dua kali kali Adil tangan, Hayang dosamu Pakai tangan, Allah tangan, Pakai tangan, makhlukna tangan, Pakai tangan, Pakai tangan, Pakai tangan, Pakai tangan, Pakai tangan, Pakai tangan, Pakai tangan, Pakai Mama nak <Sosan> dia, so kau dia, ya saya. Etas nyaa, kesalaki, dede, kesalaki, geget, kesalaki, memut, kacai, sihir rajin susu cuci, kadala, sihir rajin sholat, sabah pait, sabak ni, sabak ja, sacilaka, sababot, tapi nyanyan, nyanyan, tu salah, tu salah, dede, dede, geget, geget, memut, memut, akan kabil nyaa, nyaa, takong jawab, tanggung jawab, mau langganan jari, mau mal mangnyalungkan. Tadi di Namo Mulya, perjalanan Nabi ke Langkung lima jam, Pak. Aku merasa gitu sangat seorang betahwa yang seorang papisa. Kapetikan jika laku mangsa kawaku ku waktu. Mudah-mudahan, saya sirin, saya sehingga dicukang lantaran di gedung sunnah rahmat, maghfirullah Allah SWT. Agang ngalit kelepatan siap tentang nuka suhut, maka kaparkah beli bilibari nutup doa di aturanan. Nuka Bil genbil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.